Sama bro, apa kabar semuanya? Halo, bro! Uh, uh, sorry nih, bro. Ya, kalau Ocha telat menggaca skin Legendary terbaru dari COD, bro. Karena Ocha sekarang sedang menjalani turnamen Invitation dari Cina, ya, bro. Ya, termasuk turnamen internasional lah, ya. Karena turnamen tersebut mempertandingkan dua server berbeda, ya, bro. Server Cina dan Garena, Garena tahu sendiri, lah, Asia Tenggara lawan Cina yang punya sangat besar itu <laughs> asli jago banget aememnya ma ya. kalau kalian nonton turnamen Oca itu sangat jago sekali mereka ya tapi tetap Oca nggak mau kalah mau Bro ya yuk jadi kali ini kita kedatangan skin legendary CR sebenarnya udah dari hari-hari sebelumnya hari ini di hari video ini diupload ya uh wuh wuh uh eh uh, uh, uh, King Kong Wow Wow Wow Wow Wow Wow Keren banget nih uh skin legend nya kukil loh mo bro Wah, wow. tapi CR ya aku gak tau CR meta apa nggak di season ini tapi yang jelas CR lumayan enak bro dari skinnya kelihatan keren banget nih apakah mengganggu ini api-apinya lu bayangin aja ya kan senjata begini mo ya? ya dan itu belakangnya ada api men apa mau kagak gosong begitu <laughs> ya Allah, Ma Bro ah, Ini main game Tapi tidak memakai dasar Logik ya Uh Keren nih Oh, uh, skinnya bagus, Ma Bro Mas eh, ah, setnya oke okay. Tapi ya, run rata-rata begini sih, Ma Bro ICR ICR skin di foto juga udah oke, okay, run setnya sih Ini, seperti ini Keren sih Keren gak kan, menurut kalian Kita langsung aja, Ma Bro ya Kita langsung gacha dan Oce mulai karakternya. Karakter cewek, man. Udah lah kelihatan. <laughs> Astagfirullahalazim. Bagus ya, bagus, bagus, bagus, bagus. Tapi ini aurat sekali, man. Kemudian kita lihat. Nice. Oke, langsung aja mburu gacha ya. Mulai dari 10 CP sebelum gacha langkah bagi kita membaca doa belum gaca berdoa menurut kepercayaan masing-masing mah -masing, bro berdoa dimulai oke okay. yuk selesai langsung saja mah bro 10 cp gas mau skip skip aja lah ya kali aja skip skip terus Langsung hoki udah lama nih gak hoki ring 15. 15 si langsung dapat emotnya saja mah bro ya ntar sama boxing camp, anjels, backpacknya cute banget nih, Lope-lope bentukannya. Oke, okay. hilang kenapa gak Hoki langsung satu karakter teruskin aja neng gitu lo ya? Kenapa nih CDM ya? Kamu tidak mau memberi saya kehokian ya di gacha kali ini? Dari gacha sebelumnya juga apa? Wih keren, tinjunya. <laughs> ini tinju sepertinya digital sekali mau beri, bisa. Berubah-berubah gitu, tuh. Ada, ada animasinya. Tujuh Ros, CP <Gasuk> ini termasuk hoki-mah, bro. Ya, yeah. walaupun gak hoki-hoki banget, tapi ini tuh gak apa. Dua terakhir ya yeah. kan? Kalau misalnya udah dapet semua, kan ini dua terakhir dan satu terakhir spin itu gak hoki. Ini termasuk lumayan lah, ya. Yeah. Lumayan ini, mah, bro. 1300 CP. Cuma seribuan CP aja kalian bisa dapat karakternya. Kalau nggak kalian 2.400 misalnya nggak oke tadi, ya itu bisa oke. Okay. Empat kali ya kalian baru dapat Dan yang terakhir 3.700 ribu tujuh bro. Akhirnya kita mendapatkan skin legendary. Cair terbaru, ada noc level. Babab, bang. Ih, namanya, keren cuy. Ya ma bro. kalian lihat ya ini ma bro. ya, Oce sudah pakai satu setnya, ya, senjata dan karakternya, wow. Ini karakternya kurus loh, ma bro. ini cocok sekali untuk dipakai. Dipakainya, dipakai buat main game ya. maksudnya uh, buat perang di COD ya ma bro. Oke, okay. uh, uh. oh. tuh ma bro. nah ini senjatanya ma Bro uh. Sik banget ya tadi, buka mau lihat senjatanya aja, ada suaranya begini. Mantap, mabru. Btw, ini, nih nih, bro. ICR itu sudah mempunyai empat skin legend dari lo ya, belum ada mitiknya. Iya, empat, satu, dua, tiga, Wah, banyak banget mabru ini udah kayak angka satu ya. dlc juga skin legendnya banyak. ya udah mabru langsung aja, kita langsung ngeren ya. Kita coba nih skin legend terbaru dari ICR ya let's go bro mau berisik banget kereta lho eee keretanya berisik kali kelihatan lagi ya Tuh suaranya suaranya seperti CR, CR ya tapi ya jelas ada perbedaan sedikit karena yang legend dari dan jadi gue gak sekong ngeliat muka-muka ini Ya ampun Nori recoil mau bro Gue jauh Crash range Tertentu Recoilnya masih stabil Masih bro Ada bantai-bantai ya Ada yang Wow, kenapa ada sniper tiba-tiba? Sniper lagi ya mau nocap. Sniper ngeselin kali nih ma Bro ya. tuh saya kira musuh ternyata teman wah nempel ya udah terima kenyataan kenyataan tapi bisa dijer Recoverynya kayak baja gitu loh nggak bro? Ayo. Oke. Woi, kalian mati loh. Halo. Yo. Woo. Akan aku menghuni kalian. ayo ayo part point block di nice jauh itu loh mau bro udah terusin aja, oke, nice, <sukur> uh, gila. Ada K -O -K -O -K. Oh, gila. sudah tulisan oke, Oh, kali ditembaknya pasti cepet terataknya lho belum pakai UT belum pakai apa mah bro langsung kelar saja ya ihh CR ini memang beda loh. bagus lah bener ya CR ini ya, kenapa kalian kali paling lama, pake? Ngamake? itu pertanyaan uca kenapa rengkap-rengkap? atau -reng? pake nya siapnya coba Nggak, nggak ngerti lagi sih, bocah dapet match ya udah mulai, jadi disuruh bantuin mah bro. baru, baru masuknya udah spek gini kan jadi asik gitu loh ya, Eh hey, bentar doang, wes lah ya, apa lu liat-liat? Bocah mau nyiapin, cuman bocah mau nyiapin dulu, Ide keren ya mantep loh ini dan uh. imut ya, wuh hati-hati ya, mantap sekali mau, bro. hahaha, <susuk> tujuannya <tap> <tap> mantep juga bro tapi cuma ya allah betar banget mainnya sendirinya, nggak asik bro dia, tak asik ya tak asik. ini ada orang akan aku kejar kemanapun pun dia pergi ngaruh kal aja <deh. SILENCIO> kalahin dong kal aja biar mainnya lebih lama ya <SILENCIO> Ada orang, orang. hai, KO semuanya. hai, hai, hai, hai, melihatnya? hai, hai, hai, Tadi melihatnya. Wah, wow, yuk. cuma Mau coba pakai ini? Tinjau bomber ya. Kita tahu di sini. Ah. Lima aja jabung, nice banget mah bro ya, tinjunya mantap sekarang tuh tinju UTM lo ya. kalian kalau nggak ngarahin ke musuh, tapi jarak kalian tuh depan-depan nama musuh itu karah ke badan musuh langsung mah bro. kayak ada auto assistnya sekarang tuh. Yuh! mantap sekali mah bro. snd kita sudah hulit uh, tuh ya. imut <laughs> e ya, mantap Jiwa cuy masuk against meta do testimony di antara chapek monolith suppressor, no stock, CW celestial tactical apa polar fast reload. Habis itu yang terakhir granular GPT. Nah, ini aja tuh recoil udah lumayan ya, apalagi kita kalian tambah yang barrel-nya bro. Kalian mungkin kalau mau pakai barrel cabut aja laser atau grip-nya ya. Ganti ya diantara ini. Sebenarnya kalau paling gak mau pakai monolith suppressor, di sini ada Bar yang sudah sekaligus Subvisor ya, Dan suara kita kali ya ya udah mabro, makasih banget udah menonton Jangan lupa share video ini ke temen kalian Dan jangan lupa subscribe Serta aktifkan loncengnya mabro ya Terus untuk kalian yang pengen beli aku CODM Langsung aja follow instagram kita jembelin ya Buat kalian yang butuh sama akun kalian Skin kalian Atau kalian masih baru Meli Tapi pengen langsung sultan Tanpa harus ngeluarin Uang yang banyak banget Langsung aja Follow instagramnya Dan pilih aku di sana ya Atau kalian pengen rank legendary Tapi masih kecil ranknya Atau gara-gara Ya musuh Nya susah, kan? Kalau misalnya ke legendary, terus kalian gak ada waktu langsung aja. Instagram, add kita joki titik in, bro, untuk dijoki di sana. Oke, okay? yep, see you, bro. Dadah semuanya, yaudah, dadah semuanya. See you next.